Allahumma rabbi nas adhibil ba'as wa wa anta shafi, la illa la Allahumma nas wa wa anta shafi, la shifa illa shifa, uk la yuqadir Saqama Allahumma nas apa yang dirasakan? Panas, berat, Bismillah, sama perut sakit. Bismillahi ar-rikih min kulli shayi'udzig min sharri kulli nafsin awaini hasidin Allahu yasfik Bismillahi min kulli shayi'udzig min sharri kulli nafsin awaini hasidin Allahu yasfik Bismillahi kuli nafsin, ainin hasidin. Allahu yashfiq. Bismillah, arkih. kuli nafsin, ainin hasidin. Allahu Siapa kamu? Semuanya kita dia. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman Wa kafaru Yu'allimunan nasa sihra unzila ala malakaini وَمَا يُعَلِّمَانِي مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُصَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بإذن اللَّهِ ويتعلمون ما يدرّهم ولا ينفعهم مَا لَهُ في الآخرة من ولا به أنفسهم لَوْ كَانُوا <يَعْلَمُون> Kamu dia, Hah? Tujuannya apa? Hah? Kamu lebih dari satu ya? Iya Mana yang paling kuat? Walau Kamu yang paling kuat? Kamu datang dari dia nikah itu? Iya Yang nyakitin dia dari dulu kan? Dikirim lagi? Hah? Dikirim lagi? Kamu kan buaya itu kan? Berarti kamu belum pernah ketemu saya kan? Oh, nah. uh, dikirim lagi. Kenapa kamu kayak gitu? nggak kita tidak usah kelai-kelai lah ya. Gini. Dia datang ke sini minta bantuan saya atas izin Allah. Dia membersihkan badannya. Saya ndak maunya kita kamu nah kalau cara saya saya akan ngajak kamu masuk Islam ikut saya masuk Islam kita bebaskan ini dari nggak mau <gasi> pasti nggak mau jadi harus ngalahin kamu dulu ya, sakti kan guling malas <loh. ganti> Ya udah, kamu dari dulu kah? Ya dari dulu. Ya. Dia mimpi anjing tuh pakai anjing. Ah, tumbalnya darah anjing. Iya. Dikasih darah anjing. Kalau kita batalkan darahnya, insya Allah. Hurrumatalikum al-maytatu wadhumu walhamul khinzir walmauhiilu ghairillahi bi hurrumatalikum al-maytatu wadhumu walhamul khinzir walmauhiilu ghairillahi. Makni lu? Nih lu tangkep. Mister Aladin weh sakti ni aduh tak mampu lah ni dah lah saya ni saya pulang iya lah ya tak berani dengan kamu ni nyiluk kan saya nak? iya ke? hebat eh tidak, tangan saya memang nyiluk. tadi habis angkat besi tadi pagi, mungkin kan anda kamu? saya pengen mengetes kamu aja. kamu senang, kali-kali dia tertipu kan Ya, ya keluarkan ilmunya, kesaktiannya. Kayak gimana? <coughs> Bismillah. Ya, keluarkan, Bismillah. Kayak gimana? حُبِّدَ مَعَ لَيْكُمُ الْمَيْتَةَ تُوَدْمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرُ وَالْمَوْحِلَةَ لُغَيْرِ اللَّهِ بِحُرْمَةَ مَعَ لَيْكُمُ الْمَيْتَةَ تُوَدْمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرُ وَالْمَوْحِلَةَ لُغَيْرِ اللَّهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة والدم ولحم الخنزر، وما أحلى لغير الله به. حرمت الميتة والدم ولحم الخنزر، وما أحلى لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزر، الله wala humul khinzir wa ma uhillal ghayril lahi bi harimat 'alaikum wal maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhillal bih ah ah ndak mempan kan ya ada ininya ada perisainya ha nampak ndak nampak ndak perisainya nah batal kan darahnya <tuh> kamu harusnya bisa ngukur loh kemampuan kamu. Makanya udah enggak usah kelai-lai. Ayo ikut saya masuk Islam. Masih ini terikat perjanjian. Terikat perjanjian. Kalau kamu kalau kamu ini, kalau kamu bandel apa? Disakitin dukunnya. Gitu. Mau ndak kamu saya bantu atas izin Allah? Caranya gini, kamu ikut saya masuk Islam, kita batalkan perjanjianmu. Terus kamu tinggal di sini ni Di Musa ini, boleh tak ni? Masjid menjadi ya? tak? Masjid menjadi masjid yang besar Kamu masuk Islam, terus kamu pergi ke masjid tu Kamu nanti beribadah, belajar Islam di sana dengan jin muslim Dukunmu tidak akan berani mengganggu kamu lagi? dukun hebat Dia dukun hebat Dia yang lebih hebat dari Allah Saya tanya, dukunmu minta bantuan siapa? Pelindungnya siapa? Jin. Jin kalau kamu muslim, saya ni, kami semua ni pelindungnya adalah Allah. Kalau kamu masuk Islam, yang melindungi kamu Allah. Itu janji Allah. Allah akan melindungi orang yang muslim. Dengarkan. Wa kana nasrul mukminin. Wa kana nasrul mukminin. Wa kana nasrul mukminin. Itu janji Allah. Allah akan menolong, akan membantu orang yang beriman hmm. Hmm. Hmm. yuk kita batalkan berjanja hmm. ya, anak -anak hmm. hmm. dukunmu itu sesakti apapun kalau belum ajalnya dia tidak akan mati hmm. paham? Hmm. sesakti apapun dukunmu itu kalau dia belum ajalnya dia tidak akan mati hmm. Bisa, saya bini moti bisa Bisa, jadi tidak mau terima tawaran saya nih ya udah <coughs> ayo kita batalkan seyrnya insya Allah wa qad ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haban mansura wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bi wa yudhib ankum rijzasy syaithan wa lirabbil ta'ala <tuh>. qulubikum yusabbitu bi tabiil aqdam فَأَتَاهُ اللَّهُ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَدَعَ عَلَيْهِ مُسْتَخْفٍ مِنْ فَوْقِهِ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ هَادُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ Masalul ladhin attakhadu min dunillahi awliya'aka Masalil ankabuti attakhadat baita Wa inna awhanal buyuti labaytul baitul Law kanu ya'alamun Masih, Allah, wonderful, ya ila ma'amilu min amalin faj'alna hu haba'an mansura Wa yunazilu alaikum minas sama'i Ma'aliyu tahirakum bihi ويذهب أنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدم فأتوا وهبنيا من القوان فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشغرون براءة من الله ورسوله لا الذين أضت من المشركين قل صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالَمِينَ la شريك lahu wa bidhalika umirtu an a'ulu al muslimin masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya akamatsalul ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut ya'lamun kuat benar kuat kuat حمة عليكم الميتة والدم ولحم الخنزر وماوحل غير الله بي حرمة الميتة ودم ولحم الخنزير وماوحل الغير الله ب حمة الميتة ودم ولحم الخنزير وماوحل غير الله ب حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير وما الله الميتة ولحم الله ب حمة عليكم الميتة والدم ولحم الخنزر والماوحلة غير الله ببحمة عليكم الميتة ودم ولحم الخنزر والماوحيل الغير الله ب حمة عكم الميتة ودم ولحم الخنزر والما وحلة الغير الله بحمة عليكم الميتة ودم ولحم الخنزر والماوحلة الغير الله ببحرمة Halaka anni sultania, hala ka anni sultania, hala ka anni sultania, hala ka anni sultania, hala ka anni sultania, hala sultania, sultania, sultania, sultania, sultania,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 Halaga anni sultania, halaga anni sultania, halaga anni sultania, halaga anni sultania. Awalam yara ladina kafaru an nasa mawati wal arda gana daro fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fataqnahuma fa fataqnahuma fa fataqnahuma fa fataqnahuma fa fataqnahuma fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyan fala yu'minun ay kita batalkan perjanjian insyaallah tara'tum minallahi wa rasulihi ladinahtu minal musyrikin minallahi wa rasulihi ladinahtu minal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 لَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 Allah wal ardallahunurussamawati wal ardh. wal ardallahunurussamawati wal wal ardh. wal ardullahunurussamawati wal wal ardh. wal ardullahunurussamawati wal wal ardh. wal ardullahunurussamawati wal wal ardullahunurussamawati wal ardullahunurussamawati عند ardullahunurussamawati wal ardullahunurussamawati wal ardullahunurussamawati wal ardullahunurussamawati wal ardullahunurussamawati عند ardullahunurussamawati wal ardullahunurussamawati wal ardullahunurussamawati Inna Dina <making> <Different> <Rio> masuk Islam. Baratu min wa rasulihi lan dinahatu minal wa minal musyrikin min wa rasulihi lan dinahatu minal wa minal musyrikin wa mereka terima Islam? Terima kasih kerana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 وقد ابنا إلى معلمل من عمل فجعلناه حبا من ثورا وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويده بأنكم ردة الشيطان وليربط على قلوبك ما به الأقدام فات أبواب بنيانه من القواعد فخر عليه مصر فوقهم بَرَاءَةٌ من الله وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ ماتري ما يسال من الله ورسوله إلى الذين من المشركين برات من الله ورسوله إلى الذين من المشركين برات من الله ورسوله إلى الذين من من الله من المشركين حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِرُ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ اللَّهِ بِهِ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ اللَّهِ حريمة عليكم الميتة والدم ولحم الخنزر وما ووحيل الغير اللهبي حريمة Allah, hunur semawa tiwal arudallahu nur semawa tiwal wal nur semawa nur semawa tiwal arudallahu nur semawa nur semawa tiwal arudallahu nur semawa nur semawa tiwal arudallahu nur semawa nur semawa tiwal arudallahu nur semawa nur al tiwal arudallahu nur semawa nur Ina d-dina'in da'allahi islam Ina d-dina'in da'allahi islam Ina d-dina'in da'allahi islam Ina d-dina'in da'allahi islam Maksud <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Terima Islam? <tuk> Alhamdulillah Dengarkan saya <tuk> Kamu masuk Islam itu Bukan berarti kamu kalah Bukan berarti kamu hina okay? Malah kamu jadi mulia Ini adalah Kemuliaan buat kamu. Hmm, iya, enggak. Ayo kita ucapkan syahadat. Ikuti saya. Hmm. ashadu hmm. Ashhadu. Hmm. Masih terikat kah? Buat pelaut, iketanya, enggak langsung itu. <coughs>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 Ashadu Allah Ilaha Ilaha Illa Allah Wa Ashadu Adna Muhammadan, Muhammadan. Rasulullah Alhamdulillah <tuh> Berubah tak badannya? Dan apa? Kemudian ke di situ? Hawailam yaralalina gafaro anna samawa diwal arudaga na darot kon fafa taknahuma, fafa taknahuma, fafa taknahuma, fafa Wa minal syai'in fala yuminun. Buka, buka. Buka, buka. Buka, malakutu kulli wa فَسُبْحَانَ بِيَدِهِ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ kamu kerjanya buat dia lumpuh? Hmm. Aku ah, ikut saya masuk Islam. Hmm, iya, tugasnya. Katanya hmm. dia sakit-sakitan terus. Iya, hmm. tapi ndak lumpuh kan? Berarti dukunmu itu ndak ada papanya. Hmm, tapi dia sakit-sakitan terus. Iya sakit aja. Jadi kir pagi sore kan? Iya. Kirum hmm. mati saya buat dia pagi sore. <laughs> Rasain. Kalau orang belum ajalnya ndak akan mati. Kalau Allah ndak takdirkan dia lumpuh ya ndak akan lumpuh. Paling sakit aja. Dengan zikir pagi petang tuh dia. Sihir kamu ndak bisa masuk 100% kan? Tahu dah. Udah kalah udah ini. Ayo ikut saya masuk Islam. Belum kalah. Harus ngalahin kamu dulu. Ayo, ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah ya. Ashadu Allah Ilaha Illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah dah keluar keluaran mulutnya ash, ash, ash, ash, ashadu alla ilaha illallah Allah. wa ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Nah, ya, pergi, pergi ke majlis Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Kamu? Ya Tunggannya, Di lututnya Okey, ayah ikuti saya Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa Anna Muhammadan Rasulullah Ya Langsung Ashadu Allah Ilaha Illa Allah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Ya Apa yang dirasa sekarang? Matanya jadi terang Masih sakit tak Badannya? Gimana? Coba rasakan lagi ah, ya. nah, Coba tepuk masih ada yang kafir di situ. Wala huma sakana fil laili wan Masih ada. Ashhadu. <tuh> udah lah, udah gagal udah hari ini, misinya udah gagal atas izin Allah makin lama di situ, makin panas atas izin Allah air rukiah itu dan nanti nyerap ke darahnya kamu mencapai tempat kamu situ dia nanti terbakar nanti kamu atas izin Allah biar jadi siap mati ni, demi menjalankan tugas wuih subhaib, mantap eh Indonesia butuh orang-orang seperti kamu kayak gini setia apalah kamu setia kepada dukun itu neraka jahannam balasannya Tibaqamul ke bawah Hadihi jahannamul lati tuadun islaw hal yawma bima takfurun Hadihi jahannamul lati tuadun islaw hal yawma bima takfurun Hadihi jahannamul lati tuadun Islawhal yawma bima kuntum takfuroon Ashadu Ash Ash Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Allah Muhammadan Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil'alamin Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil'alamin Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil'alamin Ya kita ulang Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Alhamdulillah ya pergi ke majid fasubahanalladhi biyadihi urut lehernya Adma urut lehernya ya urut ah, dorong ke mulut ya Fasubahana alladih biyadihi malakutuh kulli shai'i wa ilaihi turjaun. Fasubahana alladih biyadihi malakutuh kulli shai'i wa ilaihi turjaun. Bismillah alhamdulillah Bismillah alhamdulillah kamu ingin di perutkah? Ya, Pak. Ha? Capek, Pak? Ya. ya. <laughs> Pegel, Pak. Eh? Ya. Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha ashhadu an wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ya langsung dah subhanallah alladhi bi yadihi dorong mah dorong Fasubahana alladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un. Hmm. Darang kamu mulut. biyadihi malakutukulli wa ilaihi turja'un. gitu kalau banyak mau mau telaten, mau, mau sabar. Kalau ndak ndak tuntas. Hmm. Hmm. Kecuali kalau misalnya udah ya udah mau masuk waktu sholat atau pasien udah udah capek kan atau kita udah capek ya. Kan? So 2 jam misal udah capek. Yeah. Nanti berhenti dulu. Besok lagi hampir, kan Ndak bisa dipaksakan sekali. Ya intinya di hari kita merukia itu kita all out, maksudnya kita berusaha semaksimal mungkin lah. Kalau hari itu Allah sembuhkan sembuh di hari itu, kalau belum ya belum. Tapi nanti kita lanjut lagi. Kok, apa penyakitnya berat atau udah lama nggak bisa ya, sekali also. berobat langsung sembuh itu? Hmm. Apa yang dirasakan? Agak Lebih ringan Capek Capek lah, pasti capek Yang pertama tuh kayaknya Silat-silat Nggak mau nyerah tuh, kalau pas dia nggak mau nyerah tuh Serang ya terus Diulang-ulang Jangan bingung Jangan bingung, jangan gini Habis, Eh kok baca kayak ini kok nggak mempan Terus aja, kita harus yakin dengan bacaan itu baca apa lagi? Ya. <laughs> Al-Quran itulah ayat itu. Kita pakai itu, kita harus pegang itu. Kita mau batalkan ya. darahnya, itu. Bet terus, udah sepuluh kali masih. Tidak. Nah, itu tadi rupanya dikasih babi lima, misalnya kan banyak rupanya. Ya. Kan? Apalagi udah lama kan? Ya. Itu terus ya. Itu caranya. Kalah apa Pasti kalah. Pasti, ya. Dia kita tuh, dia tuh ini ya. Apa kuat-kuatan pasti dia kalah, insya Allah, Terus ya. ini kawan saya, dia merukia juga jadi kalau pasien, kalau saya tidak sempat banyak gitu kan, pasien itu saya oper ke dia pasien-pasien di Pontianak nih Maret itu mau saya kasih sebenarnya nih mau saya kasih kan cuman pas lihat ada jadwal kosong hari ini, sore ini Alhamdulillah langsung master enggak Mana yang masih dirasa tidak nyaman Tangan kanan. Tangan kanan Di sini kah Di belakang sini sini ya Berat kah okay. Lanjut Ok Bismillah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Walahu ma sakanna Fil laili wal nahari Wah huwa sami'ul al alim Wahyu mana fil nahari, alim. fil nahari, alim. fil nahari, Mana yang di lengan kanan? Hmm. Masih mau lawan? Hah? Ya. Ayo ikut sama masuk Islam. Kamu dikasih apa? Hah? Hmm? Ayam. Bu huh? oh, beda-beda ininya nih. Dikasih ayam, darahnya kah? Hah? Oh, ya. Apa? Baru. Oh, kamu baru. Oh yang beda dengan yang tadi itu tugasnya apa nyakitin juga dukunmu sama gak dukun kalian sama gak beda kamu dari ulu juga ya udah selamat datang di Pontianak Ayo ikut saya masuk Islam kamu tahu Islam enggak? tahu kamu Islam. Ngapa kamu jadi anak badukun? Dibenci sama dia. Dukun. <laughs> astagfirullahalazim. Dukunmu Islam juga? Ya Allah, astagfirullahalazim. Haji. Haji. Islam KTP. Hah? Enggak, dukunmu salat? Subhanallah. Nda. Tuanmu Pak Haji. Haji. Tapi mengerjakan sihir. Ya batal lah itunya Islamnya. Yang berbuat si itu kufur. Kamu juga jadi anak buahnya. <tinyin unggulullah> Subhanallah, saya diajak sholat juga. Katanya, "Ya udah, Kamu, ah, sekali yang saya tanya, salah gak perbuatan ini?" Nah, iya, makanya ayo bertaubat. Kamu gak takut sama Allah. Hah? Nah, takut ya udah, makanya. Ayo kita lancar. Ya ngomong aja, ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Jangan Kamu lo takut ancaman Pak Haji itu. Ancaman Allah itu lebih besar lagi dari itu. Hmm. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Hadihi jahannamu allati kuntum tu'adun, islawhal yawma bima kuntum takfurun. Ini dengarkan kan. Innal munafiqin fid darkil asfali minan naru. Innal munafiqina fi ddarkil asfalim minan nar. Innal munafiqina fi ddarkil asfalim minan nar. Enggak takut kamu dengan ancaman Allah? Kamu takut sama ancaman Pak Haji? Pak Haji itu banyak anak buahnya kan? Bukan cuma kamu kan? Nah ya udah. Kamu pergi dari dia enggak masalah buat dia ayo perbaharui syair kamu. Ishnul. Ana billahi wa inna ilaihi raji'un wa ishanana. Muhammad tarashidullah. Alhamdulillah. Amin ji. Dipirim lagi kasihannya. Orang dendam. Ya udah. Dia dia berserah diri kepada Allah. Yang melindungi dia itu Allah. Saya aja enggak bisa lindungi dia. Saya cuma bantu ini aja atas izin Allah, mengeluarkan kamu. Yang melindungi dia itu Allah. Ayo kita batalkan perjanjianmu dengan Pak Haji itu. Baratu min Allahi wa Rasulihi lalladina ahadu minal musyrikin Baratu min Allahi wa Rasulihi lalladina ahadu minal musyrikin Baratu min Allah Ayo dah pergi. Pergi ke masjid. pergi. Fasubahanallad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fasubhana Oh lain. Kamu kafir? Muslim? Apa? Kamu jinnya Pak Haji? Nggak. datang ke sini? Nggak terima. Nggak terima. Nggak terima. Iya terus ngapa? Ya, kamu kan tidak terima saya membantu anak ini ya, Allah Terus mau apa? Nantang saya. Nantang apa? Smackdown UFC, tenis meja, apa? Ini. Bacaan, Subhanallah. Saya dulu, kamu dulu nyerang nih. Saya dulu, wes nantang ini Subhanallah. Aduh, mana ini. Hah? Memang cuma karena keluar Jadi semua bukan. Iya, karena ini kan. Tahu aja. <laughs> tahu aja. Iya, kamu ngerjakan itu ya pasti karena ini. Pak Haji, Pak Haji. Cuma yang mau pergi haji. Bapak Haji jadi dukun, Haji dukun. Kebetulan aja keluar. Kau kebetulan belajar di mana sihir? Hah? Babilonia? <laughs> Pakistan. Bila kamu pergi ke sana merampok ya. 2010 saya bersama teman-teman saya di Pakistan. 2010 kamu ke Pakistan. Staff allah. Dah taubat kamu itu. Dah tua. Penyakitin orang berapa kamu dibayar berapa juta sih? Nyakitin orang? Hmm. Tidak tidak banyak kamu tahu kan hukumnya mengerjakan sihir kayak ini saya tahu cuma mereka udah minta benar, benar minta sama saya ah. iya minta kok minta tolong kayak gini minta tolong namanya ini nyakitin orang kok mau biar berapa 100 juta ini mana ada kayak gitu yang nyihir orang miskin kan eh, tega benar pak Aji loh Sebenarnya tidak mau, cuma saya tahu karakter anak ini baik. Cuma bagaimana, Saya harus membantu keluarga saya. Kalau ada masalah tetap sama manusia, selesaikanlah sesama manusia. Kok anak ini ada salah? Ngomong, dia bisa minta maaf, dia kan dasarnya orang baik. Dia baik enggak? Baik ya, dia baik. Nah, makanya Cuma keluarga saya itu terlalu ibunya kuat. Kuat. Kamu pun enggak oke otak. Udah tahu keluarganya salah, ngapain kamu bantu ngirim sihir kayak gini? malulah gelar haji kayak gitu haji kok jadi tukang sihir dah mahu tawabat tak? Hmm? udahlah kalau ada permasalahan sesama manusia selesaikan baik-baik sesama manusia jangan pakai gaib-gaib gini kasihanlah dia kamu kalau nak bertaubat neraka jahannam menunggu kamu saya tahu. Ya? Ya. Baiklah, terima penjelasan lu. Bilang sama sama manusia si Pak Aje tu. Kamu jinnya kan? Iya. Bilang sama dia. Dia dengar pasti ni. Ngutus kamu kan? Dia, dia lagi zikir. Zikir apaan? Lagi zikir manggil saya suruh ke sini. Oh dia pakai zikir manggil kamu. Bisa manggil. <laughs> Dikira apa sih? Subhanaka inikum punya zolim. Subhanallah. Bisa manggil jin? <laughs> ya sudah. Dah, Gini. Sebelum kamu pulang. Saya punya hadiah buat kamu. Atau izin Allah. Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladina ahadu minal musyrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladina ahadu minal musyrikin Barat <tuh> min Allah wa rasulihi laa ahad min al-musyrikin barat min Allah wa rasulihi laa diinaa ahad min al-musyrikin barat min Allah wa rasulihi laa ahad min al-musyrikin barat min Allah wa rasulihi laa diinaa ahad min al-musyrikin Ayo gecekkan syahadat lagi usah lagi jadi anak buah Pak Aji itu ya Insya Allah nah, kamu tinggal di Pontianak ini, Cak? Ja? Nah, kalau dia manggil kamu enggak usah datang lagi Kok dia bakar-bakar kemenyan apa tuh ya? dikir-dikir, apa tadi itu? Subhanaka ke... Subhanaka hmm. bisa manggil jin pakai itu iya tergantung niatnya lah ya dia diplesetkan sedikit diplesetkan sedikit, oke okay, udah. Tauan lah sudah Pasti tak gitu Tak mungkin Kalau dikira yang benar Tak akan mendatangkan jin malah. Kamu tinggal tu di masjid Majahidin eh, Mana sih? Mana-mana? Sana ya? Sana tu Masjid yang besar tu Ya? InsyaAllah InsyaAllah Lagi? Bertawabat kamu minta ampun kepada Allah Nanti lagi Ya Waalaikumsalam ya. Fasubahanalladiyyadihi Malakutub <s 5000> Alhamdulillah. Eh. Dan aku tuh rasanya beda ada yang menghalangi ah. gitu ya Hah, itulah gitulah namanya sihir di bloknya hidup kita tuh di blok ya, ada masa depan, mm -mm. Mm -mm. nanti baru maju ah. balik lagi ke titik nol yeah. mau maju balik lagi itu baru mulai pakai baju syari yeah. no. No. No. No. No. Ah, balik lagi seperti dulu kan kayak yeah. eh, gitu jadi hidup kita tuh berputar-putar itu tidak bisa maju nah, itulah namanya di blok di dihalangi Jadi yeah. saya terima ada apa itu kan yeah. saya ikhtiar lagi. Gitu. Iya yeah, benar. Kon istilahnya bagaimana gitu, ya? Saya sering bilang sama keluarga gitu. mungkin mereka tidak percaya atau gimana lah gitu. kayak jadi kadang saya ngotarkan dia sendiri iya gitu. yeah. karena saya tahu lah ini gitu, apa aja langsung saya. Nasyalla. Gitu. Nanti saya mau cerita siapa, apa aja ya. Iya. Ini coba percaya ya. <risate> ini nilai langsung kan dengan mata kepala sendiri. Itulah susah kadang-kadang sebagian orang tuh tidak percaya. Yang lebih susah lagi, yang kalau yang tidak percaya itu adalah keluarga sendiri. Ya itulah artinya keluarga. Keluarga itu artinya kepercayaan. Percaya, percaya kadang -kadang ada yang. Cuman, Kok? Ah, gimana ya? Iya makanya. Kayak selala, apa ya? Gitu. Iya, seperti ini tidak masuk akal ah, memang. Gitu. Kayak, kayak gini ini bukan dibuat-buat. Ngapain lah dia buat-buat datang-datang dari sanggau ketemu saya kan? Bikin apa mau ngeprank orang kan? mungkin lah ngapain dia jauh-jauh dari sanggau? Kalau dia pura-pura gitu pak Ya itu tadi, keluarga itu adalah kepercayaan. Kita misalnya kita sekolah, ndak dipercaya kawan. Di tempat kerja, ndak dipercaya kawan. Insya Allah keluarga harus percaya dengan kita. Ya kan? Itulah arti keluarga, kepercayaan. Tapi kok udah keluarga sendiri ndak percaya dengan kita. Terus kita mau cerita dengan siapa kan? itu lawan mah, lawan mah iya ini ndak ngerasa kan gak ngerasa ya alhamdulillah lah kalau ini. kalaupun memang ada sebagian orang gak percaya tuh ya ya karena karena belum pernah merasa sebagian orang tuh ngeliat kayak gini ah ini nih halu halu aja tuh gitu. dia, dia habis, belum itu. ngerasa haa benar, Tentang belum ke ngerasa ya gak ada ya yeah. kan kalau sakitnya medis, kalau sakitnya medis, hmm. saya pun nyarankan ke situ. Hmm. Saya tahu mana medis mana enggak itu kan. Hmm. Ini enggak medis, bukan apa bukan penyakit medis. Coba aja pergi ke rumah sakit yang sakit-sakit tadi itu, pasti pemeriksaan normal semua. Iya eh. kan? Iya ya enggak. Iya. Iya. Udah dicek yang yang canggih-canggih itu pasti ndak ketemu penyakitnya, ya. karena bukan penyakit medis. Ndak kan ketemu dokter nggak ngerti, sakit sini dok. Dokter yang bingung sakit situ. Kira-kira apa dari? Ah, mungkin sakit lambungnya atau saluran cernanya Mereka. gitu, Mereka. nah Mereka. pencernaan. Karena emang keluhannya di situ. Kita bilang ini sesak nafas doh Kalau malam tuh kayak kecekik. Diperiksa dokter kan, Nah, ada apa misalnya ada tumor kali atau apa nggak ada. Diperiksa parunya normal, di rontgen normal. Eh, Diagnosisnya apa? Gangguan saluran nafas gangguan pernafasan gitu kan saya tuh dok kalau malam tuh terbangun kayak ada yang nyekik saya dokter cek tidak ada yang gak ada yang ini ya semuanya normal gitu kan tidak ada kelainan ya diagnosenya gangguan saluran nafas apa gitu an un, apa un, undefined <laughs> itu <laughs> iya cuman kayak gitu paling dikasih obat itu kalau sesak minum obat ini ya mbak ya katanya misalnya kan kayak gitu karena dokter lu enggak, enggak mikir hal yang yang mistis ndak Karena dia apa pakemnya itu ya pengobatan medis tuh ya ini science. Kalau orang ngeluh sakit di di sini, sini saya sakit. Ya dokter berpikir di situ tuh ada apa? Di situ ada jantung. Di sini mungkin dari lambung sakitnya di sini juga. Jadi kemungkinan jantung, lambung, paru. Kalau semuanya normal mungkin ototnya yang sakit, mungkin tulangnya gitu. Dokter berpikir tuh dia bikinnya sistematis tapi sayang gitu. Mana dia berpikir itu ada Jin ada sihir tidak ada? Karena di ilmu kedokteran itu tidak ada itu. Makanya misalnya misalnya tadi ini kita rukia nih kan tiba-tiba berubah. <tuh> itu kalau kalau dokter bilang ini gangguan jiwa, <tuh <tuh iya benar gangguan jiwa. Yeah, <tuh I> <tuh> iya kan gini. Misalnya misalnya ada dokter yang nonton ada dokter, terus penontonnya, dok, kenapa dia tadi itu jadi gitu, dok habis dokter Indra baca-baca ayat, tiba-tiba dia berubah, karakternya berubah, bersilat-silat dia itu kenapa dok, dokter pasti jawab gini, itu gangguan jiwa, betul, itu pasti betul itu gangguan jiwa, itu dia terganggu, yang terganggu apanya, jiwanya, jadi betul, pasti betul nah sekarang penyebabnya apa, tadi kan dia normal-normal aja, ngobrol kan pas saya bacakan ayat-ayat tiba-tiba jadi gangguan jiwa kok bisa jadi gangguan jiwa gitu uh oh, mungkin dia itu ada ini ada emosi yang terpendam ada masalah oke lah, itu teorinya seperti itu misalnya nah, gitu maksud saya antara dunia kedokteran dengan gaib itu tidak bisa disatukan karena ini dua hal yang berbeda yang ini dibuktikan secara ilmiah yang ini tuh iman kita beriman dengan adanya jin, ada malaikat, makhluk gaib betul kan? Kita beriman ada sihir. Semua itu ada di dalam syariat kita, dalam Al-Qur'an. Bukan bukan kita capai dengan ilmu kedokteran. Terus ngapa Dokter Indra percaya itu? Ya karena saya muslim. Saya kan muslim. Tapi itu saya muslim. Oke, okay. saya juga dokter tapi itu makanya saya katakan, antara ilmu kedokteran dengan dengan hal yang sifatnya akidah, keyakinan, keyakinan itu tidak akan bisa bertemu makanya pasti berdebat medis bilang ini gangguan jiwa, yang tadi itu silat-silat tuh, itu gangguan jiwa tuh namanya uh, trans, misalnya <laughs> trans, trans disorder, trans possession gitu kan dissociative disorder kayak gitu, bilangnya kayak gitu tapi dari syariat yang kayak gini nih, yang tadi ini ini biasanya kesurupan jin namanya penyebabnya, dia kayak gitu tuh karena ada jin di badannya pas dibacakan Al-Qur'an, jinnya bereaksi gitu ngambil alih kesadarannya gitu mau kena sihir ini kan jelas kasusnya sihir itu nanti dibilang abreaksi itu, itu kan nah. <laughs> karena nggak bisa ketemu itu jadi kalau orang berdebat antara akidah dengan ilmu kedua-terunya akan ketemu ya. makanya sebagian orang yang terlalu mengandalkan itu yang kayak gini ini dibilangnya apa? Halu Amin itu tuh halu aja katanya dia belum ngerasa dia belum ngerasa iya ya, ya, ya, kan? Hmm. halu ya, lawanlah, law. nah, <laughs> ya itu bah lawanlah, lawan iya ini dari dulu juga ngelawan kan coba melawan, ya nggak bisa iya, kalau saya lawan saya kira, ini, saya <tid> ya. benar nah, lawan. Ya. kalau nggak ya. dilawan bisa kerasukan terus dia tuh coba merasuki terus kan? Ya. Hmm. pas lengah-lengah terutama kan? pas hmm. lagi datang bulan pas lagi datang ibadah tuh kan? Ya. Kalau dia hendak ngelawan tuh bisa kesurupan, maksudnya kapan-kapan kesurupan gitu, mudah kesurupan. Mudah. Itu. Iya. Ya udah, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah mudahkan prosesnya, walaupun tadi agak itu. Saya dah mikir tadi itu mau ambil jalan pintas ya tuh, biar cepat, biar cepat gitu pak. Ada laksian nggak kan? Cobalah dulu usahakan seperti biasa. Alhamdulillah. Saya doakan semoga Allah senantiasa menjaga ya. Nah, semoga musibahnya cepat dihilangkan, cepat diangkat oleh Allah. Dan hidupnya normal lagi. Oke cukup. Dah <laughs> selesai <tuk> saya <setelah. tuk> Alhamdulillah. Nah ini orangnya ini. Nah, ini dia.